Manajer sementara Manchester United, Rob Reignick, nampaknya sudah mulai nyetel dengan timnya setelah mampu mematikan kemenangan di laga terakhirnya. Namun, Reignick kembali dihadapkan pada satu masalah. Ya, Cristiano Ronaldo. Tak perlu diragukan lagi, Cristiano Ronaldo adalah bomber papan atas dunia saat ini. Superstar Manchester United, Cristiano Ronaldo dikabarkan siap membuka jalan untuk kembali ke Real Madrid musim panas mendatang. Ronaldo baru musim panas kemarin meninggalkan Juventus. Ia sempat dikaitkan dengan Barcelona dan Manchester City. Namun akhirnya ia memilih untuk pulang ke Manchester United. Ronaldo dikontrak oleh setan merah sampai musim panas 2023 mendatang. Akan tetapi ada kabar bahwa Ronaldo bisa cabut lebih cepat dari Old Trafford. Itu bisa terjadi jika MU tak mendapat tiket ke Liga Champions pada musim 2022-2023 mendatang. Cristiano Ronaldo pun disebut sudah membuat langkah antisipasi jika memang Manchester United nanti gagal mendapat tiket ke Liga Champions. Ia pun meminta agennya, yakni George Mendes, untuk mencarikan klub yang siap menampungnya pada musim panas 2022 mendatang. Kabar itu dilansir oleh El Nacional Laporan itu juga mengklaim bahwa Ronaldo membuka kans untuk balikan dengan Real Madrid. Pasalnya, Ronaldo masih berhasrat untuk kembali meraih trofi juala. Laporan itu juga menyebut PSG memantau situasi Ronaldo di MU dengan cermat. Mereka pun siap menampungnya jika ia cabut dari Old Trafford. Sebelumnya ada Ronaldo sempat ngambek dengan Ralf Rangnick. Ia cemberut saat diganti di babak kedua di laga lawan Brentford. Ronaldo kemudian disebut bertanya pada Rafrenik apa alasannya ditarik keluar. Mengapa Anda mengganti saya, Imbo Ronaldo pada momen tersebut.